foreign Artinya. Sebelah sini, So ini plusing. Dia pakai ya, Jangan ya. <laughs> nanti tumpah. Yeah. Lihat <laughs> <laughs> yeah, Tintar <kuh> sekali ya <kuh> Jangan lupa Jangan lupa kakak Tintar Hahaha <kuh> <kuh> Kakak Kinan, lagi mikirin apa? Kakak Kinan? Mami sama papinya mana? Udah berangkat Oh, udah berangkat Berangkatnya sama siapa ini? Sama papak Oh <laughs> tahu Gimana biar mau kayak gini nih, Tama -tama. Hmm? Nah, bisa, nih. Gini. ini terusin udah udah cukup lagi ini lihat, ya ini lagi Itu, main sama gemar, ya. Awas, di bawah oh. kalau gini lagi di rumah lagi ya. ini Gangga, lebih tadi kayak gini kalau jatuh hmm? kan begini kan karena sama kan pusing, pusing, nah, <tuk> oh, pusing, oh pusing pusing Ini. Oh, mau ini? ini sama sakit Oh ya. uh -huh. dulu, Pak, tadi. Iya, taruh di meja dulu ya. Ini kajak, jangan lupa, ya kan? Nih Nanti, jangan lupa pulang Makanya, jangan lupa-lupa Briel Sayang, gak kainan Nanti, panggil Tawil Tawil, ke sini Ini kan, aku takut bisa ngubuk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 tunggu, hmm. so eh, nanti nanti oh, itu nanti, nanti cari nanti tenur, penuh. Nanti biasa. Cat, Baik, ya. dulu biasa kalau aku oh. tahu sih saya punya oh, oh, kalau itu bacowo Aku lagi pakai ah, ini. Pakai sini. Ih, jangan, Pak. Hah? Kakak kini mau pakai ini enggak? Harus beli di mana? Di pasar ya. Oh, di mana? Biar kamu yang beli di letang. Aku <tuk> mau kanor. Di sana aku mau <tuk> di ini. Hadang Ini kini di bawah. Ini kita sini. Ini di belakang telinga. Selamat <laughs>